nah karena senapan angin ini dilengkapi dengan 5 grendel nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri grendelnya sesuai kebutuhan, mau pakai grendel satu, dua, tiga atau empat, lima boleh tergantung buruannya, tergantung jaraknya juga. grendel 5 ini juara gear 8 tiga dua satu. Oke ya, tembus di seribu fps. Nah ini stabil di 1.100 kalau tekanan angin di atas 2.000 psi ya bisa dilihat ini tinggal 2.100 bisa dilihat ya nah oke teman-teman betul -teman, semuanya saya menyarankan juri senapan angin ini memang cocok digunakan untuk berburu hewan-hewan besar seperti babi biawak dan lain sebagainya, karena memiliki power yang besar, hingga tembus 1100 fps, luar biasa dan sangat memukau, dibandingkan dengan senapan angin impor pada umumnya, senapan angin ini bisa bersaing ya, walaupun ini senapan angin lokal, asli buatan dari Jaya